Semua orang di tahap pemilihan Aula tertegun oleh kata-kata Lindong. Satu demi satu. Tatapan mereka berbalik ke arahnya dengan kaget. Hanya Little Marten dan Little Flame yang tetap tenang. Lindong, kamu, bahkan Wu Dao memiliki ekspresi kaget karena kata-kata Lindong. Jelas. Dia tidak mengerti mengapa yang terakhir akan menyerah di Sky Hall terkuat dan memilih untuk bergabung dengan Desolate Hall mereka sebagai gantinya. Ekspresi terkejut pada wakil kepala Skyhold secara bertahap memudar. Dia menatap Lindong dengan penuh perhatian sebelum mengerutkan kening. Setelah itu, dia berbicara dengan suara yang dalam. Lindong, kamu cukup berbakat. Jangan merusak masa depan kamu. Meskipun aku tidak punya niat untuk memandang rendah desolate hall, aku berani mengatakan kepadamu bahwa bakatmu akan paling baik dikembangkan di Skyhold. Petik dua, Meskipun mulut Wu Dao dan yang lainnya berkedut sedikit karena kata-kata Weiseng, mereka tidak keberatan. Saat ini, Sky Hall memang yang terkuat di antara empat Aula. Lindong tersenyum pahit dan berkata, "Aku pikir Aula Desolate sepertinya lebih cocok untuk aku. Wakil Kepala Aula Wu Dao, bagaimana menurutmu?" Petik dua. Mata Lindong juga melihat ke arah Wu Dao ketika dia berbicara sampai akhir. Sementara dia dengan sengaja menyeret kata-katanya. Apakah orang tua ini tidak akan angkat bicara? Paling tidak. Orang tua ini seharusnya tidak membiarkannya menanggung mata tajam dari eselon atas ini dari sekte Dao sendiri. Wajah tua Wu Dao bergetar sedikit setelah mendengar ini. Lindung bisa melihat kegembiraan di matanya. Namun, setelah orang tua ini ragu-ragu sejenak, dia akhirnya mengucapkan beberapa kata yang hampir membuat Lindung muntah darah. Aula langit memang lebih kuat dari Aula Desolate. Orang tua ini terlalu jujur. Bukan. Lin Dong terdiam. Dia jelas tidak berharap lelaki tua ini menyingkirkan bibit bagus yang telah dikirimkan kepadanya. Namun, jika kamu benar-benar ingin bergabung dengan Aula Desolate kami, orang tua ini pasti akan mendukung kamu. Bagaimanapun, kami tidak akan memperlakukan kamu dengan buruk. Wu Dao mengepalkan giginya dan berkata, Lindong akhirnya menghela nafas pelan. Setelah itu, matanya meminta maaf saat dia melihat ke arah Wei Seng yang memiliki ekspresi agak jelek. Dia tidak ingin menyinggung wakil kepala Sky Hall saat dia tiba di Daosek. Wei Seng mengerutkan alisnya dan menatap Lindong. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan suara samar, "Karena ini adalah pilihanmu." Kepala Aula ini tidak dalam posisi untuk mengatakan apa-apa. Aku hanya berharap kamu tahu apa yang kamu lakukan. Petik 2. Lindong akhirnya menghela nafas sedikit lega ketika dia mendengar bahwa nada Wei Seng tidak mengandung banyak dendam. Eselon atas dari Dao Sekte ini tidak sesempit yang dia bayangkan. Kamu terlalu egois. Namun, suara indah yang jelas tiba-tiba terdengar ketika Lindung menghela nafas lega. Lindung kaget. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa wanita muda berpakaian merah itu mengerutkan kedua alisnya dan menatapnya. Dengan cara apa aku egois. Meskipun wanita muda di depannya ini adalah sedikit keindahan hidup, Lindong masih merasa tidak senang dengan kata-katanya. Dia segera mengerutkan kening dan menuntut. Kamu cukup berbakat. Jika kamu bergabung dengan Sky Hall, secara alami kamu akan dapat memanfaatkan sebagian besar potensi kamu. Jika kamu menjadi lebih kuat, ini akan baik untuk sekte kami. Namun, kamu telah memilih untuk menyerah di jalan ini. Dari sudut pandang tertentu, kamu telah menyebabkan kekuatan sekte kami menjadi sedikit lebih lemah. Apakah kamu tidak egois? Suara wanita muda berpakaian merah itu sangat jelas. Suara alat musik lembut mengiringi kata-katanya ketika dia berbicara. Hati seseorang merasa santai dan bahagia setelah mendengarnya. Namun. Ketajaman kata-katanya menyebabkan semua orang terpana. Lidah yang tajam. Kata-kata ini tidak hanya menggemakan pemikiran dalam hati Lindong. Bahkan Liu Bai dan sisanya di belakangnya akhirnya saling berhadapan. Mereka harus mengakui kefasihan wanita muda ini. Awalnya, itu hanyalah seleksi biasa. Namun dia benar-benar menyeret masalah ini ke masalah sekte besar yang terkait. Aku pikir tidak ada aula terkuat. Seharusnya hanya ada Aula yang paling cocok untuk diri sendiri, kan? Lindong menggosok hidungnya dan berkata, itu benar dalam teori. Namun, kenyataan saat ini adalah bahwa Sky Hall adalah yang terkuat dari empat Aula. Wanita muda berpakaian merah mengangkat alisnya. Matanya dipenuhi dengan sikap ofensif saat dia menatap Lindong. Aku berani memberitahumu bahwa bahkan setelah bergabung dengan Desolate Hall, kamu mungkin tidak akan memiliki kualifikasi untuk masuk dalam daftar tes hall berikutnya. Pada saat itu, reputasi juara 100 perang kekaisaran kamu mungkin hanya menjadi lelucon. Petik 2, Lindong sedikit mengernyit, matanya juga menatap wanita berpakaian merah di depannya tanpa menyerah. Dia berkata, karena kamu telah mengangkat masalah ini, aku juga akan memberitahumu alasanku. Aku tidak suka melakukan hal-hal dengan cara yang biasa-biasa saja. Bergabung dengan Skyhold mungkin yang paling bermanfaat bagi aku. Tetapi itu tidak akan memungkinkan aku untuk meningkatkan diri aku sampai batas tertinggi. Ini karena Skyhold tidak memiliki Great Desolation Scripture. Jika aku dapat memahami Great Desolation Scripture, apakah kamu berpikir bahwa kekuatan Dao Sekte akan diperkuat atau dilemahkan sedikit? Semua orang sekali lagi terkejut ketika Lindung berbicara. Baru kemudian, mereka tiba-tiba menyadari. Orang ini sebenarnya menuju ke Aula Desolate untuk kitab Great Desolation. Namun, orang ini agak terlalu sombong. Bukan. The Great Desolation Scripture adalah seni bela diri yang paling misterius dan tak terduga di antara empat kitab suci misterius. Bahkan setelah bertahun-tahun, jumlah jenius di Desolate Hall yang telah memahaminya. Tidak akan melebihi sepuluh. Namun, Lindung benar-benar berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Wanita muda berpakaian merah itu jelas dikejutkan oleh kata-kata Lindong. Namun, bibirnya langsung terangkat sedikit melengkung. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya. Jari panjangnya menunjuk ke arah Lindung saat bibir merahnya sedikit terbuka. Kata-kata arogan seperti itu. Kamu benar-benar berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri. Petik 2. Hanya ketika wanita muda berpakaian merah itu menunjuk jarinya. Lindung menyadari bahwa tangannya sangat cantik. Itu panjang dan adil. Tampak seperti batu giok suet yang sempurna. Jari jade suet panjangnya proporsional dengan baik seperti rasio emas. Itu tidak memiliki cacat sedikit pun. Cahaya sedikit berkedip di jarinya. Menyebabkan mata seseorang menjadi sedikit terpesona. Ini adalah pertama kalinya Lindong melihat tangan yang begitu indah. Sebuah kejutan juga melintas di matanya. Wanita muda berpakaian merah di depannya mungkin tidak memiliki penampilan paling indah di antara semua wanita yang pernah dilihatnya. Tetapi tangannya adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Agak terlalu dini untuk membahas ini. Apakah aku akan dapat memahami? Kitab suci kesesakan besar akan disaksikan oleh kita semua di masa depan. Apa yang kamu katakan? Namun, Lindung belum mencapai titik kehilangan dirinya meskipun dia benar-benar terkejut. Matanya berbalik, memandang ke arah wanita muda berpakaian merah dan tertawa dengan suara lemah. Kekuatan dari Kitab Suci Kesedihan Besar adalah sesuatu yang memang aku sadari. Para senior yang pernah memahami Great Desolation Scripture memang tokoh terkenal di Dao Sek kami. Namun, Tahukah kamu berapa banyak orang yang telah berhasil memahaminya sejak berdirinya Daosek? Wanita muda berpakaian merah itu tertawa dingin dan berkata, Jangan katakan bahwa aku memandang rendahmu. Kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu ambisius. Karena kamu berharap agar aku menunggu dan melihat. Baiklah, aku, Ying Huan Huan, akan menunggu dan melihat apakah kamu dapat memahami Kitab Suci Kehancuran Yang Besar. Bahkan, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan jika kamu berhasil. Namun, jika kamu gagal melakukannya, kemungkinan banyak murid Skyhold akan datang untuk berdebat dengan kamu, Junior. Petik 2. Aku menantikannya. Lindong tersenyum sedikit. Dia tidak takut dengan kata-kata kejam dari pihak lain. Bahkan jika dia tidak dapat memahami. Great Desolation Scripture. Lindong tidak lemah bahwa siapapun bisa mencubit sesuka hati. Ku. Ying Huan Huan hanya bisa mendengus pelan setelah berbicara sampai saat ini. Matanya mengandung kemarahan. Lidah tajamnya yang biasa sebenarnya diblokir oleh Lindung hari ini. Ini menyebabkan dia merasa sedikit tidak senang di hatinya. Karena kalian anak kecil memiliki ambisi liar untuk menargetkan kitab suci kesedihan besar dari Aula Desolate. Kepala Aula ini tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Jika kamu benar-benar dapat mencapai impian kamu. Kemungkinan semua orang dalam daosek kami akan senang. Namun, kadang-kadang, seseorang harus melakukan hal-hal dalam batas kemampuan seseorang. Wei Seng berbicara dengan samar. Bahkan dia tidak punya sesuatu untuk dikatakan ketika Lindung mengeluarkan kitab suci kesedihan besar. Lagi pula, bahkan dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kitab suci kesedihan besar memang yang paling kuat di antara empat kitab suci misterius besar. Jika bukan karena terlalu sulit untuk dipahami, Aula Desolate akan terus memegang tempat terkuat di antara empat ruang. Petik 2. Apakah ada orang lain yang ingin bergabung dengan Aula Desolate? Mata Wei memandang ke arah murid-murid lain yang telah dipilih dari Perang Seratus Kekaisaran dan bertanya. Little Martin dan Little Flame tidak mengatakan apapun yang tidak perlu setelah mendengar ini. Mereka langsung berdiri di samping Lindong. Liu Bai. Moling dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti. Segalanya sudah jelas bagi mereka sekarang. Bagaimanapun, mereka sudah mengikuti Lindong ke Daosek. Yang terbaik adalah mereka mengikutinya sepanjang jalan. Selain itu, dengan bakat mereka, ada kemungkinan bahwa mereka hampir tidak akan bisa memasuki Sky Hall bahkan jika mereka bisa melakukannya. Dalam hal itu, yang terbaik adalah mengikuti lindung dan kekacauan di dalam desolate hall. Meskipun orang-orang ini telah mengikuti lindung, kebanyakan orang tidak bertindak gegabah. Bagaimanapun, orang-orang ini tidak memiliki hubungan dengan lindung secara alami; mereka tidak akan mengikutinya ke desolate hall terlemah. Lindung muncul cukup tenang dalam menghadapi situasi seperti ini. Dia tidak punya niat untuk mengumpulkan orang dan membentuk kelompok. Molling. Liu Baidan dan yang lainnya mengikutinya karena mereka memperlakukannya sebagai teman. Sangat wajar bagi yang lain untuk tidak melakukannya. Wei Seng melambaikan lengan bajunya setelah melihat adegan ini. Setelah itu, cahaya keluar. Dia memilih beberapa individu paling berbakat dalam grup. Segera setelah itu, Wakil Kepala Aula Balai Bumi dan Balai Banjir juga bertindak dan membagi orang-orang yang tersisa. Yang cukup berbakat. Akhirnya, mereka yang tertinggal adalah beberapa yang bakatnya sedikit lebih lemah. Pemilihan murid sudah berakhir. Kami akan pergi dulu. Petik 2. Wei Seng tidak berencana untuk tinggal lebih lama setelah pemilihan murid selesai. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Wu Dao sebelum memperhatikan Lindong. Dengan gelombang lengan bajunya, Yuan Power melonjak. Itu berubah menjadi angin liar dan langsung menyapu murid-murid yang telah dipilih. Bocah itu bernama Lindong. Ingat kata-katamu. Aku menunggu kamu untuk mengejutkan aku. Namun, sebelum ini, kamu harus terlebih dahulu mendapatkan kualifikasi untuk mempelajari Kitab Suci Kesedihan Besar terlebih dahulu. Petik 2, Ying Huan, -huan menjabat tangannya ke arah lindung dengan cara yang sombong. Setelah itu, tubuhnya yang cantik bergerak dan dia dengan cepat mengikuti Wei Seng. Sementara mereka pergi. Wakil kepala balai dari balai bumi dan balai banjir juga membawa orang-orang mereka pergi. Dalam beberapa saat, tahap ini menjadi jauh lebih kosong. Af, Lindong meregangkan pinggangnya yang malas dan menghela nafas tanpa daya. Dari kelihatannya, dia tampaknya telah menyinggung wanita muda asal tadi kenal ini saat dia tiba. Hei, anak kecil, tidak terduga bahwa kamu benar-benar memiliki keberanian seperti itu. Wu Dao menoleh dan tersenyum menatap Lindong. Tawa memenuhi matanya. Wakil kepala Aula Wu Hao. kami akan mengikuti kamu di masa depan. Tolong jaga kami dengan baik. Lindong tertawa. Dia memiliki sedikit kurang dari kendali yang dia miliki di depan Weiseng ketika dia berada di depan Wudao. Jangan gunakan ini untukku, meskipun lelaki tua ini sangat senang dengan apa yang kamu lakukan. Semuanya masih harus dilakukan sesuai dengan aturan. Wu Dao tersenyum sambil tersenyum. Setelah itu, dia tiba-tiba berbisik. Tapi anak kecil, begitu masalah kamu menolak untuk bergabung dengan Sky Hall hari ini menyebar. Para murid dari Sky Hall mungkin akhirnya memberikan perhatian khusus kepadamu. Wajah tersenyum Wu Dao menyebabkan Lindung sedikit terdiam. Apakah orang tua ini sombong? Itu benar. Bahwa Ying Huan Huan memiliki kakak perempuan bernama Ying Xiao Xiao, seorang senior di Sky Hall. Dia bisa dianggap yang terkuat di antara anggota generasi muda Dao Sek. Karena kamu telah berdebat dengan Ying Huan Huan hari ini, ada kemungkinan dia akan memperhatikan kamu di masa depan. Semoga berhasil. Aku rutin untuk kamu. Wu Dao membelai dagunya dan berkata secara acak, sial, bahkan dengan karakter Lindong. Dia tanpa sadar akhirnya mengutuk ketika dia mendengar kata-katanya. Ini luar biasa, dia baru saja memilih aula untuk dilatih. Namun, dia telah masuk untuk menarik segala macam masalah. Kemungkinan hari-harinya di masa depan di sini tidak akan begitu lancar. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like. See you guys. Dadah.